Halo guys, welcome back to my YouTube channel bersama Fendi Berat Maja dan ketiga temanku. Kita bakal mainin game mirip kayak Dota, tapi bedanya ini sihir. sihir. Judulnya Magic 2, Learn to Spell Again, Again, Again. Ini gamenya kayak otg yeah. guys. Jadi kalau kebanyakan Fendi Fire jangan dihujat ya. Kayaknya pencuma dulu. ada ya, iya pencuma semua ada ini kayaknya <laughs> <guluh> Udah, tuh <tunggu aja. guluh> <Ini, guluh> gue udah join Udah gue jendeng ada Vin, mulai Vin Filmannya gimana? Create game, prologue, game, start prologue. Normal, hard ba banana, what the fuck? Itu banana normal. yang tadi gue bilang nightmare, FF, pencuma-nya oh. 300% <guluh> Normal, dan normal Ini ya, normal ya. <laughs> Yey. Jangan deskripsi story-nya dong, aku pengen baca pengen belajar bahasa Inggris. Oke, okay, siap, Bang. Ah, ada kok ya. Visitor. Be available. Teman aku lagi stay di warnet, guys. I mean, stay as long as you wish and I will tell you a story of the <laughs> Just wizards, no vampires. <laughs> Neonallocsi flat namanya. order of magic. The wizards of the order lived in a great castle called Sang vampir. Yeah, yeah, yeah, <laughs> even saving the world in time, the order of magic began to expand into new frontiers Gila, founding new temen -temen. schools all over Midgar. Di... however the short time prosperity would come to a brutal end an evil presence infiltrated the order of magic, and the seeds though, of civil war between the schools ya, marking the, beginning of the legendary wizard Wars. as the wars raged on, The visitors' numbers dwindled. After dying and being revived countless times, they began to deteriorate. gara-gara. Si violent, confused, never invited to parties. Their purpose and sanity Without Kill all the livestock and incinerate most of the towns The humans Tapi di sini lo kalau ketemu NPC, NPC bisa lo bunuh aja, walaupun nggak Pokoknya tetap ada suatu kehidupan aja kerap bisa lo bunuh itu. Ini ada itu Pakai kami Ini ada itu siapa namanya Pakai kamis senin dari kami aja A child infused with all the stray magical energies released during the devastating desert wars had been born somewhere in me. Once of age, this child would possess limitless power over the elements and thus the ability to make the world a better place, free of suffering for all. But Ini the A shadow which mm -hmm. intends to seize all of Mitka. And know. for its first step, it would prevent the child from ever realizing her power. her These dark anaknya. tidings at hand, the handsome teacher it's Vlad hard, decided to end his kan, well-deserved multi decade long vacation <laughs> and <laughs> travel back hard. to Castle Alderheim. Then he got to find one to four brave wizards to whom he could give <laughs> the glorious quest OF SAVING THE WORLD Yeay. mari kita belajar di sekolah ih BOOM eh. kenapa oh, sih? aww-aww gitu the the wizard bahasa apa Rusia? enggak bahasa <tos> Basal dia yeah. anjir. eh anjir Ke pada bagus-bagus, gue gini doang anjir sendiri Gue yang biru anjir, okay. liat punya gue <laughs> Kampungan <laughs> sendiri <laughs> Edan Trikhalif baju Makau ya Oh lu punya si lift itu yeah. Okay. Yeah. <laughs> Apa sih? <laughs> oh, bener -bener. Mati, mati, mati Jalan mati <laughs> Surrender. NANI? BAKER? Oh iya kalau kita mati kan yang mesin yang gue dari tapi udah lo padahal lo udah di sini semua BAKER! SUPRENDUR! lo PADA belum belajari 5? Gak bisa dirupin BAKER! SUPRENDUR! Kebodohan udah kayak gini aja Bener banget LAKA apa GUAR ROAK Oh lu punya itu tadi Finn Familiar yang nyelamatin lu Live, Ima Live? enggak kan? Ternyata ya tuh. Nah, jam jam <laughs> dia mati lagi, mati lagi. Apa? Live. Oh ini buat heal, oke. Okay. Tuh, fire mencet itu F habis itu diklik kan, diklik kanan. Nih. Ya, aku juga. <laughs> ini kan kalau misalnya, ini kan bisa bisa di, bisa bikin ray gitu kan? Kalau misalnya lo campurin heal sama api gitu, lo nge heal sambil ngebakar orang, tuh. Jadi lu ngebakar lu, lu nge apa? Akhirnya sekalian ngebakar orang juga. Nyakitin orang. Kayak ini kan bisa masukin di slot kan? Kalau misalnya kita masukin satu slot heal, empat slot api, lihat nih hasilnya. Dia <tipas> mau <tipas> yang dibakar kali. Cuk, enggak bisa ngapa-ngapain. Nih, bakar. Eh, dapat Platinum Sword. Azah. Nih, gimana gua biar hidup? Enggak bisa. Jadi kita bunuhin lagi. Goblok, goblok. Kayaknya, bener deh ini. Ya, kayak gini normal aja. Sakit, anjir. Lu bangin pake banana, tadi 300% anjir. Hah? Itu dia punya punya kupu-kupu dia. Anjir. Kak kita juga tadi harusnya dapat sih, cuma nggak tahu di mana. jadi healer ya, yay. Nih udah maju. Nih dapat batu tuh, batu campurin sama api. Ah, ini Kak Elis, <gulain> <gulain> <tuh> Eh, bentar Ini cara biar kayak gitu gimana tuh? Eh, kok, kok bisa hidup lagi? Apaan? Bisa apa? Ya maksudnya. Uh, kenapa yang gue itu tuh? What? Anjay Nah Unlock achievement nih, Entar dapet senjata dia Eh? Awas nih <laughs> Oke okay. Slicer ambil ambil main main Gih mau gua sih gak mau Eh ngelak ngelak kenapa nih? Oh physical damage <coughs> <coughs> Gua mati gua mati gua mati Bening, bening. belum dapat petir. Belum bisa hidupin, Hidupinnya gimana? Nggak bisa, gak, tunggu, tunggu dapat petir dulu. Tunggu dapat petir dulu. Wah, wow, petir. Petir aja woh, ke depan. Apa lo udah? Wow, hidup lagi, pasti wow, wow, wow, wow, wow, wow, Aja itu bawa pengininya, cuy. <laughs> gila lagu dibunuh siapa ini? <laughs> ini pake spellnya gimana sih? Gue bingung, Mbak. Masih, kurang ketawa ngerti gue Ada tiga cara sih, gimana kalau kalian naikin spell yang ini diklik kanan jadinya. ray kalau misalnya lo klik tengah tuh middle mouse button lo jadinya nggak heal itu diri sendiri nih. Nah, ini kayak misalnya gue nih. Pin gue ke pake batu api, batu api, batu api. Terus gue pencet middle button. Yeah tuh jadi aku nolakain kepada tuh siapa anjir nah itu juga What? bisa tuh jangan bahasa basain kita anjir kalau kalau basah, lu mesti bakar dia lu sendiri biar biar biar bisa kering. Kalau kena petir otomatis itu sakit banget itu. Friend, Gila punya line up, cuy. Springnya El dibunuh orang ya? Bunuh. Bunuh aja. Coba mati. Nani, Bakul? Dua lah, Bentar deh, kita lanjutin tuh sekarang kenapa jalan, jalan gitu dah? nggak tahu, Mau aku aja pengen nanya. oh itu keberatan spellnya? sebenarnya keberatan sih, kebanyakan spell. <tuh> tunggu dapat petir nih. ada petir udah bisa ngidupin orang nih. Kita kok belum ya? Oke, udah. Eh, eh, eh, tembakin pake batu api, batu api terus klik kanan. Oh, sip, klik kanan itu ya. Batu api klik kanan. Ya, gue mati. Tuh, hidupin bodong, hidupin Gimana? Eh, uh, health sama health sama petir, WA sama A. Bisa gak? WA atau space? WA space. Kok belum bisa? Berarti masih belajar spell dulu, belum bisa ya udah belajar dulu ya ntar maju di depan tuh juga ada harus lagi udah lagi nih gua ajarin dulu ah. sih kalau misalnya kita pencet klik tengah kan nge heal diri sendiri kan nge heal diri yeah. kalau misalnya klik kanan ngerai kan yeah. kalau misalnya lu pencet shift sama shift sama klik kanan jadinya lu nge enhance pedang pedang lu tuh Coba deh. Ini misalnya gue ini, ya. Nah ini spell, spell, ini spell. Nah mantep, bisa push. Nah gitu. Gimana gimana tadi? Aji kau sekali. List. Oih, bisa tuh. Terus spellnya pakai itu, liat gak di atas, di atas sekarater lu ada atuh hamatiga. Ya. Itu empat apa? Tuh kok sekarang udah punya empat sih, aja Gue juga ada empat. Udah What main heh. mungkin karena uh -huh. ke link account? Dua apa? Oh dua bencana. Tadi yang mana sih? Oh iya yeah. Klik kanan kan Itu dia sendiri Kalau Klik kanan lah Eh kalau deh Klik tengah kan dia sendiri Kalau klik kanan kan rey Kalau misalnya shift sama klik Shift sama klik, shift sama klik kanan jadinya lu nggak enchant weapon lu Tuh Kenyarang mencet apa? Shift sama klik kanan juga ah, Coba klik deh kanan, oh, iya. Nah terus kalau mis misalnya lu Mencet shift sama Eh goblok goblok goblok Awas awas duk Lu kalo mencet Lencern habis itu pencet shift sama klik tengah Klik middle jadi gini nih ntar Tuh jadi gitu, ngerti nggak? Jadi area... Jadi area deal gitu Nih misalnya gini gue mau bekuin lo pada Nih gue bikin lo pada basah, terus gue bekuin kayak gini caranya Nah beku udah kan jalan ya pokoknya gitulah shift klik kanan shift klik tengah klik tengah sama klik kanan doang udah eh goblok selalu pakai shield aja guys pencet aja e, habis itu diklikkan di trik kan di tengah oke okay. terus ini komen salah gue nembakin ini ini nah itu baru gue bilang baru gue bilang sakit banget Kan ini ada ada ada spell yang berhalang akan kalau misal, kayak misalnya live sama dead, api sama air. Terus petir sama batu itu kan bisa kan? Kalau misalnya lu ngeluarin dead terus gua ngeluarin live gini, terus lu core dead dan coba langsung langsung jadi langsung jadi bom. Sakit tuh bomnya. Air sama dead jadi poison. Yeah. Lu coba Dead sama Live deh, nih. Apa, apa, apa? Live sama Dead, cobain. Dead, emang bisa? Ini makanya, cobain ke arah ke arah ini. Nah, jadi bom gitu tuh ntar. Kau misal, misalnya gabungan, itu sakit banget tuh. Bisa langsung bunuh orang tuh. ya tuh, Sivendi. Omong Sivendi. Kanan gua sih. Coba ini. Kalau air sama Death jadi poison, iya. Nah, enak, kombinasi-kombinasi gitu seru, kan? Terus, kalau misalnya lo bikin basah Sufi si ini, terus gue becet, ini jadi beku, ya. Terus, apa aja jadi yang itu, yang kita dikombinasi, apa sama apa aja? Yang bisa bikin bom, kok iya? Yang bisa bikin bom cuma sama Death doang komis eh gue <laughs> <laughs> terus komisnya lo bikin nih contohnya nih kayak petir terus fire petir fire shield terus itu pencet shift sama klik tengah jadi gini nih tuh apa nih fire petir api sama shield terus di ya dibikin kayak gitu dibikin area damage Pokoknya kalau shoot, nah gitu Ya gak bisa Nih kalau misalnya petirnya nih Kayak Skydo tuh bikin petir Nih gue bikin petir deh Pake air? Nah, lo cobain pake air Ini stun anjir Lihat. Pasti mati lah Itu bisa hidupin gimana caranya? Gimana caranya? Gatau I live Chapnya DC live, live voice chat Yaudah yuk maju lagi. Pokoknya kita gitu doang Oke, aku ambil di Dead Sorry, sorry. Apa ini? Spell. oke gitu spell? Nah, revive tuh dapat 4. Atau enggak? Kalau misalnya lu nggak mecet 4, itu kan sekarang udah 1 2 kan. Kalau misalnya lu udah hafal, pakai light sama petir WA space. Coba WA space gua nah gitu jadi nggak masalah kalau misalnya lo pada sekarang mati tuh kali mati coba di revive deh W.A. adwik nah begitu si kali belum di five adwik nah sip koi ah ah ada yang mati terus udah Oh, ada yang gitu doang, enggak maksudnya gue nanya WA doang gitu ya? WA tuh space, WA spasi. Oke, oh, oke, okay, okay. tuh, tuh, tuh, mm -hmm. oh, oh, iya, tuh. <tos> pokoknya kan kita ini mainnya elemen. Kalau misalnya ada spell tuh, cara ngerti spellnya pakai spasi. Ntar, tuh ada caranya nih. Ini orang depan bisa dibunuh semua nih. Coba ya. dibunuh pakai bom tadi nih. Gue kasih level, kasih, lu A kasih damage. Pakai apa tuh, Pak? Eh, biar, biar gede aja, Pak. Live. Taruh. Gege. Gue yang narasu. <laughs> nih, okay. nih, lagi nih duitnya di sini nih. Kasih dad deh. Tuh, <laughs> habis anjir. Wih, gede banget. Iya. kira apa tuh? kira apa? Penasaran juga. Live. Live sama Dad. Live sama Dad. Live, live. Jadi kan cuma yang bisa mancarin Ray kan cuma si Ray sama si Dad doang kan. Yang lain nggak bisa kan. Anjing. Jadi kalau misalnya lo mau mancarin Ray tapi pakai yang lain, jadi misalnya lo pakai Dead campur petir campur api, jadi bisa gini. Sakit banget nih tuh. Gitulah pokoknya. Ini orang boleh, ini orang dulu aja nih. Hah. Masihnya jadi dari cuy. Lu banget tadi. Nih, kamu mau gini nih? Antepin <tik> Bikin petir, ini kayak gini. Nah, mantep loh. Lo <tuk> Gak-gak-gak! Polk-ponk! Joyeroo! Finn, lo lagi basah Finn Lo, kena oh, oh, oh, lo basah abis itu lo kena petir Hahaha <laughs> <laughs> <tih> Gak kelihatan aja kakuin kok dimana Lo juga pasti mati itu duit Gara-gara lo lagi basah tapi lo mau masukin elemen petir Gak bisa lo, mati ya? Oh, oh. Makanya kalau ada orang basah tuh mesti antara di antara Bacar dulu atau di Yaudah udah digitu doang. Eh goblok. Buset banget anjir. Bro, in nih Ini orang nih dapetin nih, kok kalah. mati duluan. Tunggu enggak tahu aja sih yang bingung Oke Hei dong <laughs> <Jelo. coughs> Ah shit <laughs> <Gatik> banget <ini>. Hahaha <laughs> <laughs> Oh anjir Makanya enak ayah. kan? Seru anjir. Apa? lu kalau pakai petir sama pakai api terus dipakai yang shift sama klik tengah jadi gini anjir. OP parah. Ya. Nabur nyambut nyambut semua petirnya. Sebenarnya ya, kalau misalnya mau mau Ini pakai api iya, petir. Emang. Api petir terus klik kanan aja edit eh, shift sama klik tengah. Pokoknya yang kena sendiri ya? Enggak, kau klik tengah doang. Anjir, sifat yang bunuh orang cuy parah. Di Jadi, kalau misalnya mau pakai combo yang bagus, Lu bahasain semua musuh dulu pakai gini. Habis itu baru petirin, di gini. Salah deh, petir apa sih? Petir apa sih? Ayah, petir apa sih? Iya, iya, Tuh, mati oh, semua nah, kalah, sih. Tuh kalau mau kasih juga tuh, pakai shield petir. petir. Oh iya bisa ya. Plus shield temper petir habis itu di cash pakai klik tengah. Jadi imun imun. Kalau misalnya nih, lu bisa bikin bom juga tuh, bom, bom tanah dengan cara shield habis tuh pakai life eh pakai dead atau nggak pakai apa ya gue lupa tuh apa kayak kabur ya tuh matikan matikan kok ya buat itu elemen elemennya iya yeah, biasain biasain uh, biasainnya ini ada ada orang kebakar, bunuh aja. <lacht> anjir, itu sekali pakai begitu, an. Buset <lacht> anjir. Sarukan. Nah, Makanya. Kenapa gue bisa? Kenapa gue bisa? Biar gua... maneh, enggak tahu. Tadi dia snail, berarti itu. Nah, bego kan Be orang. hei pakai shield pakai shield pakai shield oih oh, kok gua mati sih pin ini do pen pin wael thank you oh itu, itu masih pakai shield itu ya shield Dead. nah Demper yang pengen ganti kagok banget mus. ini kalau misalnya dari kita main hard atau banana ini healnya nggak kerasa banget. Diki mati, Diki mati, Diki mati. Hehehe. <laughs> ya. Yo, gua lupa ngeheal sendiri, cuy. Kelupaan doang gue tadi. <laughs> Buset, susah aja tiba ngapaannya gitu, tombol-tombolnya kagak. Iya. <laughs> Susahnya <lupa>. itu loh. <laughs> Dibunuh lu ning kiri. My... Apa gue main? Ya, Aji, di gua didorong dong <laughs> Nih bos nih bos nih bos <laughs> bos bos nih bos. Pakai live sama dat ayo gas bom nih bom. Ayo. Udah. Ya udah, gua, gua nyebak live. Mana Dik? Kok oh, gua mati? Oh, gua keluar map anjir. Gua keluar map, gua keluar map, gua mati. Oh kok, oh, Sini, lupa. Nah. Sini, sini, sini. sini. Dik, oke, okay, kabur. Nah, kan sakit. Lagi. Sip. Uh. <tuk> Udah mati tapi yang Kenapa gua akhirnya Nih nih nih nih Finn buat lu Itu unlock <tuk> <tuk> <tuk> beli aduh Anla phone 4/12 anjir. Sedih. Anjir tadi anjing ngos loh, Bro. <laughs> <laughs> oh iya dapat astronomer benar. Eh yeah, unlock skin. Huh. The Plasky Plask Varadara and e Crystal Paddle Kalo spam area damage tadi apa ya? Tahu gak? Enak. Klik yuf, klik tengah Ya enak, klik doors, yeah. guna, Ya, bahkan musuhnya bisa di-seti lho Ye gile inte de plaski sims Ni jerman kah? Lo ga tau sih Atau Or seks lom kata-kata jerman sih Gak belen kali vimare. Ye uplistik de de propepa oh, Et asker despre Bye flat. <coughs> <two coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <tuk> apa teh kok gue pakai dari semua? Aspin. Hahaha. Andir, bisa itu cowok udah tengah ya kau. Ini dulu sini. Mana bisa ya? Itu udah setengah, bisa. Ih, itu gimana ngambil? Bagir, <t office spe cientesnia> <t salvagem> <teki> bagir. Ada buku gimana? Coba-coba oh, bisa coba, coba, coba, deh di freeze dulu aja Pak. iya yeah, di freeze Lalu di freeze benar surrender return eh salah salah salah salah salah gue gak baca diri gua sendiri backer surrender surrender lempar hari oh, mati aja <laughs> <Telepor. laughs> oh jadi kalau oh, mati bisa di pump ya bisa lempar bisa belajar tadi apa nyanya? gue gak tahu baca di baca di, di listrik listrik sama dead dua listrik sama dead dua terus kita Abah apa? Saya tahu apa sih? Silverfoot, listrik sama dead. Oh iya. Ah. Nih Dik, enak tuh. <tang> Coba, oh. Shield sama health, healthnya empat, shieldnya satu. Ini juga enak. Nah... <laughs> wajibat, wajibat. <laughs> Aduh... Aduh! Aku <laughs> <laughs> <Kepala, kata. laughs> Ini kali dik... Dia musuh, apa, Ini Aduh... Surpender! Link, Dia dia dia biasa, lu. mati? Anjir kok itu gua bingung gua. Oh, oh, oh. lo coba oh, oh. <tif> Salah, oh, oh. lo kalau nggak sengaja bikin shield sama health jadi hatu lo jadi imun ke healing nggak bisa di heal, nggak bisa di heal jadinya, dan so, itu siapa buku abadi? Returner, Returner, tunggu tunggu tunggu, surrender, surrender, duduk loh solid, duduk hidupin duduk, Returner, huu, baku, aku nih, ada ada, saya mati, aku mati, wow. Kazau ah, benar. Anjir. Anjir Diir dah juga <laughs> loh. <laughs> uh, ini biar cepet jadi apa ya? Pakai apa ya? Gua bingung. Eh? Ha? Haste. Oh, des. Has fin fin fin. Bentar itu ada, ada ketinggalan, spell. ketinggalan spell-nya? Kagak sempat. Ada spell. Di mana? Di sini nih tadi nih. Tuh. Anjing. Mana? Di bawah. Ada enggak ya gua lupa? Tapi kayak ada yang mau ngedorong tadi gua lihat. <gulis> oh, kalau oh. Ah, ya. gimana? Nih nih nih nih. Gua kasih ada buat kalian pada. <gulis> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Eh kalau ngebatain spell gimana pak? Gak bisa, <sukai> eh gak tau sih gue lupa Gak bisa kayaknya Gak bisa ih job jadi, gue jadi AF sih salah Itu <tulah> <tulah> <tulah> <SILENCAN> hai, mati hai, <Wah>, hai, mati <SILENCAN> udah <SILENCAN> Hampus, Mampus, mampus Mampus <SILENCAN> Kok hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, dia hai, hai, hai, hai, hai, Hidupin, Finn, hidupin, hidupin Eh? Backer! Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, tadi hai, hai, hai, hai, hai, hai, tadi hai, hai, hai, life hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, map mati anjir oh. Oh, pake apa? Bisa combatnya gue mikir Iya gue mikirnya tuh harus Cepet aja ini Memang Makanya komen solo susah Oh itu <laughs> ini salah oh, Ini gue hasil Pabok Hei uh, bom Awas oh, Nice Ini pada main dulu cuy para menduri sih. Ouch Tuh batu juga Gua... batu juga hakit sih tuh. Saya harus mikir dulu. Dad, gue masih bingung nanya komonnya apaan. Gitu, Finn. Tuh. Itu apa? <laughs> bom. Apa kayak gitu? kalau nih kalau misalnya kalau lagi pakai dead, terus lu pakai lokasi kasih live. Jadi bom. Tuh, kayak gitu. Coba lu pakai live lu pake life, gua kasih dead. Jadi bom ntar udah gua no. <tuh> ah, lu enggak bisa ngeheal dik karena shield tuh lagi, lagi on dik Eh, kayak nah, dia. Kalau mau lu hilangin dulu shield tuh baru bisa diheal. Goblok. Bom bom bom bom. Eh? Pengen apa, Madeh? Nih, hilangin dulu apinya cuy. My God. Duktil tuh hilangin dulu, dulu. Oh ya. Kaya air ya bang. Oh, gak bisa sih. Ah bisa kali. Kok oh. <laughs> <laughs> um. ah. bisa kali. Oke, angin. Langgeng. <laughs> Gile nih, amplifier-nya mantap sekali. Beku. <laughs> oh, itu tuh, tuh, ada S, -S1. S -S1. Brandi Ada Brandi. S loh itu bisa ngeluarin, tadi bisa ngwarin, Eh sakit itu, api sama airnya tadi digabungin, api sama air jadi uap, panas, di daerah panas, ini apa nih? Oh, apa? Kalau misal lawannya Krustasea tuh, itu kenapa? Eh, <tuh lalala <tuh lalala veteran, <tuh> Nice. Ini kalau bisa kan gue pakai listrik, terus ke ini apa sih namanya ini? Ke air mati ya? enggak Iya pasti mati. Gue dipakai sendiri. Di sini tuh? Sini gua bakar loh. Nah, tuh udah. Woi, woi, woi. Wew, Bos, bos, Boss Ayo dong ayo, ayo. bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. semangat. <samaan> Hai, hai, hai, gara hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Apa hai, hai, hai, hai, kita hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Ada orang, ada orang, ada orang. Kaya Mu kan? yang diburu bunuh semua dia. Kalau naik kebakaran terus aja, lariinnya dat deh. Ini, ini kayak yang ini nih orang yang ganteng itu ya dipencet. Oh iya dong, di sana. Oh itu udah mati. Oh, ya tuh anjing. Aku. Hah? guh, bagus, bagus. What the fuck, kok gua mati sih? Oke. Kaji lebih lagi. Sebenarnya, kalau misalnya lo main batu ya, batu haket banget loh. Gue pernah iya. waktu itu bunuh bos, hard hit kita pakai batu. Batu sama api. Itu <laughs> kayaknya. Nih kayak gini nih. <laughs> Kenapa gue yang ditembak? Kan siapa <laughs> namanya, Pak? Nyanyi, Pak? Kan ketawa gue mati. Ayo, stay tune! Ayo, mati! Ayo, out! Ayo, intro! Bakar dari dulu Dik surrender! returna lah! Surrender! Return lah! Surrender! Dia ada yang kekerasannya gitu. Ada elemen aja Eh, eh, eh, eh, eh, eh, masuk ke air ntar itu, tuh masuk ke air, oh, ini biar, kok kok aku, woi, ini kalau kepiting kepiting eh, gitu, kepiting gitu, kepiting -kepitin -kepitin gitu, kelemahannya air uap gara-gara <tik> direbus kan, okay. ah mati, gua mati ya. <tik> hmm. Minggu, oh, ya, <laughs> <laughs> <laughs> Nih gua jadi Iya Nih anjir Lu mau kombinasi trope nggak yang pernah gua tahu? Aduh, dikawasnya Ya, maju Kok lagu begini anjir? What the hell? Ah, jir, super, super mati, jangan <laughs> banget, bom dong bom bom bom bom bom please. bom bom bom bom bom lagi, bom lagi. Surrender, surrender, return now. Get it back Return now. Surrender, surrender. Oh, <tos> <Nalin>. Baku? Gini, kok lagi nyetrum lagi? Bakku. <tos> mati udah mati, udah mati, udah. Siap. Enggak tahu. Wuh. Baku? Baku? Baku? Ah, emang <enak. tos> hatiilah udah nah, <laughs> duduknya tahu <laughs> surrender backer surrender surrender Returna, back the <laughs> turn around return surrender backer ini pesan dari fit backer nah gitu ah tim surrender surrender Returna, returna backer surrender <surprender, laughs> <luna, laughs> <turna>, backer return <laughs> backer surrender surrender oh, backer returna Returna, backer Surrender! Superman, Superman, Superman, Superman, Superman, Superman, Superman, Superman, Superman, Superman, Superman, Superman, Superman, Contohnya Fendi ya, ini kita bahasain dulu. Jangan Kita bakuin, habis itu kita kasih batu lihat nih. Instant dead anjing Ii, gerak pak gini. Ya udah nih, lu bakuin gue, ada bakuin gue. Habis itu kasih batu, masih instant dead. Bakuin dulu. Kok nggak baku? Ini gue bikin air tuh. tuh. Nah, aku nah, nggak baku sih. Nah, nah, lihat kan. So, Kalau bos Ia. kayak gitu juga bisa jadi S gitu ya. Iya. Begitu jadi S, lempar batu lima, nentah lama, udah instandet itu, OP parah. Itu biar okay. air, efek airnya hilang pakai apa ya? Bakarlah. Bakar lah, di, bakar diri. Bakar diri, what the fuck? Emang kayak gitu? Iya. Oh, gimana? Iya. Oh. Tapi sekali aja bakar, yang dua kali. Gue ah, gue main lima kali. Gak gitu. Itu bakar lah, <laughs> sampai hilang aja airnya. <laughs> <bener. laughs> biasa, <SILENCIO> <Duk lu ada. laughs> Ah please lagi oh, oh, Itu oh, oh. pada kebakaran eh pada keba pada basah itu di lu basah bisa duik Nah thank you Itu tuh, yeah. <tuh tu, awas Ah! Ah! Ah! Ah! Bukuin deh musuh. Automatis aja kena apa tuh. Apa gua ini bekuin aja sih? Ah! Ya, nggak dapet. <laughs> <laughs> ah. <laughs> <Huh>? <laughs> <laughs> At the Surrender. Return Returner. Surrender, Return Surrender, Thank you. Surrender. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> eh salah, salah. Nah, gitu dong. Ini pakai batu, pakai batu, pakai batu. makin banyak batunya maksudnya bar ini ya si fender passer itu ada make dua siapa aja ada tem gua lagi aku <laughs> mikir aus gana ya gede, beku oh, oh, oh, oh, oh, Yang gede Gua yang beku anjir ini, Alek <laughs> <mangkuk> banget <laughs> Masih jadi itu anjir Ya Oh bisa bisa itu tau nih keren kan ntar mana sih gua penyoba gabungin oh sakit juga yuk maju mana sih di sini kah Ya, yeah. yeah. oke okay, nyama. Ah, ini. Biasa, Oh. Bawah, tuh, tanya -tanya, tuh. Huh? Oh. Ga mati. Mark, ga? Huh? Huh? Huh? Huh? Oh. ternyata Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Bisa Oh. Oh. Tidak mau, Pongki! Gak Oh, oh okay, apa <laughs> <laughs> tuh! apa ya? Gapin lagi? siapa <nih>, anjir <coughs> ah, ah, ah. Hidupin dong, tolong. Thank you. Oke, okay. matiin. <laughs> <Okay>, mati. <laughs> Naik <ayo>, gua aja. <laughs> Maik. Gue <laughs> udah <laughs> mikir. Azir, oke okay, aman gua. Gue aja. Surrender. Returner. Surrender. Oh, backer. Surrender. Surrender. Returner. Returner. Eh. Aji gue gede Aji capek gue Woi gue bisa lewat woi Ini gak bisa lewat Oh my god Itu oh, petir lawan apa? Petir sama es hmm. G -g -g. Hmm. Uh -huh. Asu <laughs> kena oh. kenapa okay. Mampus. Out. Udah beres, nice. Ah, dimain Final <sikin> Fire terus aja enggak kebenar. Bener <ada>. Spell <coughs> nantinya butuh spell thunderstorm atau enggak meteor anjir wah itu sakit banget asli gimana? gimana tuh jalan? nyari gua lupa dimana hey. tuh jangan didorong napanya jadi tiba-tiba story <laughs> bos punga <laughs> bos bos kasih bom bos bom doang bom doang bom secer bom secer bom berhal di lempar <laughs> anjir manusia saya yang berhal Mama ya ya ya Ya ya ya Oh, bisa. lagi. Anjir. Ditendang. Anjir gua kebasahan. Orang gua gak ada anjir. Mati udah nih. Six. Lah telat dong, <laughs> kau telat, <laughs> kau telat dia. Ajar, <laughs> siap-siap ya. Kau kasih live, lu kasih bu, kasih dead ya. Kita bawa langsung. Iya, iya gue live, gue live. Ya udah gue dead. Kamu sukin aja kan, <laughs> ya. Yeah. Kalau gitu gue dead. Kenapa <laughs> bos itu selalu bacot doang tapi jujungnya mati? Kas Finn. <laughs> <laughs> kalah aja, <hati. laughs> sih? anjir anjir dia loncat-loncat mulu suspender paket ayy belum mati hah? Wow. hahaha <laughs> kepadam gua bunuh yang ini dulu, yang kecil dulu, yang kecil dulu nah Tolong, guys. Thank you. Yang kecil dulu, ya. Bisa, oh, kok jadi S terus Oke, satu ya. Yang kecil dulu, sih. Yang kecil dulu, yang kecil dulu. Wah, iya. Diconek, anjing Huh? Itu siapa? Itu kecil nih. kecil lu tuh bener. kecil dulu yang kecil. di kanan atas yang kecil. Ya, gua lupa. bagus si mati. Bisa di baukein gak sih? Kalo bisa di enak anjir. Gak bisa ya? Kayak nyomak. Gok heal bosnya deh, biar mantep. Gak <tuk> kenak. <tuk> uh. Backer! Backer! Return up. akhirnya itu siapa yang mati aja? Mati. <laughs> habis stage ini ke main menu dulu dong, Gua mau coba itu ambil familiar. Kami apa? Itu yang kupu-kupu, harusnya kita semua punya jir, kalau nggak punya trip susah Sekalian mau ganti rob gue Oh, ya udah ini main menu nih? Iya bentar Sekalian gak mau end stream lu bikin strip kedua <laughs> udah habisin sekarang sedih anjir vima Entra e rom zum winden gespatzen <tutup> <Wih. tutup> apa aja itu nah bentar ya gua ganti baju dulu <tutup> <tutup> Super Protection Against Fire Asal ada nomor ambil gak ya? Tinggu! Ambil lah Asal ada bagus Bentar ya Aku ngomong-ngomong aja Lau, tadi. Icecake Oke, karena kita udah sejam, aku bakal stream guys. Thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe jika kalian suka. Kalau rusuh dan banyak toksik, maklum ya teman aku lagi di lagi di, lagi di warnet. Ya udah, oke, okay, bye. -bye.